Saya tidak akan mengulangi tindakan menipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan menipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86 Alamat saya di Dodi Selatan 1 Nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping, Gamping Lor RT2 RW10 Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga Dengan ini saya menyatakan Saya melakukan tindakan penipuan